Ya tadi pertanyaannya adalah boleh nggak sambil olah nafas pakai masker gitu ya. Tentunya ini masker masker ini ya, bukan maskeran. <laughs> ya jawabannya boleh ya, baik dua-duanya. Saya ini laki-laki bapak-bapak, tapi saya juga suka maskeran dalam arti masker ini ya. Saya produksi ekoenzim, Jadi kalau sekaligus perkenalan ya. Nanti kalau bapak ibu mau belajar. Saya ada WA Group, namanya Eko Kalau bikin Eko maka hasil Ay, ya, sampingannya itu ada jamur Pitera. Atau kita jamur, jamur putih, karena Pitera itu menjadi merek masker yang luar biasa mahalnya. Tapi kita produk Eko Enzim, saya juga ngajari orang bikin Eko Saya ngajari orang juga bikin Eko tapi sekarang udah mentornya udah banyak, karena dulu sempat sampai 50 WA Group. Jadi saya udah nggak terjun ngajari ekoenzim, tapi bikin ekoenzim itu akan menghasilkan jamur putih atau jamur kitera. Nah itu bisa buat maskeran, ya. Jadi saya kalau pagi-pagi istri juga anak itu maskeran jamur putih, kencang rasanya gitu. Nah kalau masker itu ya boleh juga olah nafas, tapi tentunya yang metode tiga ke atas. Karena kalau gimbok kan <tuh> nanti kencangnya kan jadi kayak biar kalau naf, kalau masker kan biarkan dia muka ini tenang gitu 30 menit cuci ya itu kalau masker dalam arti masker ya maskeran dan kalau masker dalam arti kain yang ditaruh di hidung gitu ya nah tentu kalau kita tarik nafas enggak masalah masker akan menyaring udara kotor nah tapi waktu menghembuskan kotorannya bisa ada di sekitar hidung yang bakal ketarik lagi makanya bisa disiasatin begini. mungkin metode Wim Hof enggak apa-apa Ya, sering saya kalau di mobil atau di kendaraan umum juga sambil olah nafas. Nah, kalau di tempat umum, olah nafas bisa mengembuskannya lewat hidung saja, tapi mulutnya ini Jadi, ini udara akan ke bawah, kan? Jadi, ini, ini kelihatan di tangan, udaranya ke bawah gitu ya. Jadi, dia paling nggak lebih ke arah bawah, nanti hidung akan ngambil udara dari arah atas, itu bisa. E, bernafas, ya mungkin agak pelan-pelan saja nafasnya, tapi paling nggak arah buang ke bawah lewat hidung, nanti udara nggak ngambil udara buangannya yang dari mulut. Jadi paling nggak walaupun maskernya segini, tapi dia arah ke bawahnya lebih banyak, itu bisa di bus, di kereta api, sambil olah nafas nggak apa-apa. Walaupun olah nafas tuh bisa disambi kok terutama yang metode satu. Tapi boleh metode satu dengan lebih pelan itu nggak apa-apa. Jadi kalau metode satu Wim Hof kan sampai 200 kali ya kalau kita di kereta nafasnya begitu yang lain menghindar semuanya mungkin kita covid <laughs> sebenarnya menghindar enak jadi nggak ebet -ebetan. tapi jangan nanti nanti kita dikira apa gitu petugas kesehatan datang jadi boleh dengan nafas yang lebih pelan itu nggak apa-apa karena sebenarnya, ritme Ritmenya itu kayak ya hampir boleh kayak nafas metode tiga juga apa-apa bahkan -apa, tarik satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan buang nah mungkin kalau buangnya agak kencang ke bawah nggak bisa lebih panjang nggak apa-apa jadi tidak harus segitiga sama kaki tidak harus tarik delapan lepas delapan karena untuk tujuannya waktu kita narik kuat-kuat itu pasti saturasi udah pasti naik aja jadi itu bisa disambi mau nyabi nyapu, nyabi masak, tarik nafas dengan lebih pelan, tarik nafas biasa itu satu hari kira-kira dua ribu kali kalau pakai referensi yang ada. Kita tarik nafas metode satu 200 kali 10 menit, berarti kita kayak iramanya separuhnya lebih pelan, tarik itu saturasi udah pasti naik. Jadi untuk untuk teknik seperti itu bisa pakai uh, masker, ya.